Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi dulurku Seperti biasa hari ini Kegiatannya jualan Ah, Dengan cuaca ini sedikit mendung ya Dari pagi itu sudah hujan Grimis Terus kemudian sekarang ini Grimis setengah ngembun nah, Jadi kayak gini kondisinya Posisinya ini sudah Di kecamatan Panggung Rejau saya pagi-pagi tepatnya Di litar selatan Ya sebentar lagi Ini menjelang setiap siang siang Jadi nanti hampir dulu Untuk setiap siang Oke kita sambil menunggu nih Kemana ini orangnya yang selanja ini Ayo bu Ayo datang Datang tak undang Pulang tak diantar Rangnya bu Ngguyu. Iyo aja. Ya Hah. Kok ora iki. kok di, di rawang. Kau iso? Dunda. Eh diunduh berarti dunakane diunduh <guluh> Ya berarti dicolong berarti. Sing apa? Kenantoké apa ta? murungnya enak orang gawa pitongnya ibu ngono kuwis, Guru Swira Belanja Malian, kecap. Punya nanti. Siapa? So, Sampean ya? Imu murah setengah. setengah. Ini orang-orang ana los Mesit encik Kira mesit. Halo. bingung. Lah jika cinta, majikan tak di ya dari loro, ya, nggak ya, dengan orang anak apa tiras ayo bu guru rene bu guru aja nyapu ae bu gendang yo gendange atake yo sayur-sayure gendang diborong ini ayo guru berapa? bisa total ya. tak lanjut. 6000 saja. tukangnya berambang ay. tuh itu. ae ya. kerja nang mbak lah mate tapi nengelar uh -huh. Mbak nih bakul Oke dulurku Sekian dulu vlog kita hari ini Ini aku mau istirahat siang dulu Seperti biasa Tidur dulu Kemudian berangkat lagi Ya mungkin sekitar satu jam lah istirahat Molor-molornya ya satu jam setengah <tuh. <tuh. Ya kata-kata hari ini uh, Hujan itu bukan penghalang. Asalkan masih hujan air. Kecuali hujan jadi penghalang ketika hujan itu berupa uang. Bapak, semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.